Saya ingin makan kornok guys Ceritanya tadi aku lagi tidur Eh tiba-tiba di bawah ini sama ibu aku Eh di meja makan ada kornok guys Ada tiga rasa Ada kornok coklat, kornok relok, kornok ketang Ayo kita cobain guys Lelan coklat ya coklat ya Enak cerita, kita coba yang rainbow lemon. Nah, noda, rata-rata, enak dan juga Begitu dulu ya, video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.